Kalah sekarang, aku sudah mati. Dia sudah sekarat-sekarang. -sekarang. Lalu, di mana dia sekarang? Di bawah kabur bagus utara, pemuda itu memiliki ilmu bergerak yang sangat cepat. Mana mereka pergi? Entahlah, Murjia pernah bilang kalau Lasmini berguru di Gunung Lawu. Kalau begitu, aku akan ke sana. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> melur Sari, keluar! Apa kau cebol? <laughs> hahaha, buset hmm. dia memanggilku si cebol, <laughs> kurang ajar banget dia, hmm. aduh, e -e -e, e -e, eh, melok melok belok Kamu hmm. pikir kamu itu cantik, hmm. kamu itu jelek, Nekong, ne. cuman non hmm. gitu loh, uh, hmm. pantatmu kayak ini loh hmm. perut ini hmm. Nonong, hahaha <laughs> Kok buah-buah perut aku? Lah, pantatnya dia kok. Lah beda. Lubangnya ngumpat kok di sini bertakun. Sama gitu loh. Oh, loh. Kamu keseminen. itu cuma pembunuh bayaran. Eh, kamu pikir kamu itu uh. berharga jadi manusia gitu? Eh, enggak. Ke sini, ke sini. He. Kurang aja, Mau mau apa? He, di mana Lasmini? Huh? Lasmini. Aku kira kamu minta jabatanmu lagi. <tuh> Ternyata kau sekarang jadi babunya Lasmini. Eh, daripada jadi babumu? Eh, eh tahu-u. Heh, cepetan. Di mana Lasmini? Sudah mati. Aku bunuh tadi pagi. Eh, bohong, Nek. Pasti Desko bohong. Eh, udah, lawan aja mumpung dia senderong, biar ikan masuk ke dalam, Nek. Yuh. Eh, beres. hei, hei, hei, hei, Aduh, belakas main nel, hmm. Eh nyangkut nek, hmm, gilingane belum tahu siapa eke. Tunggu tanggal mainnya, rencana eke luar biasa, yeh. Hmm. Beracun, Nek. <tuk> <tuk> He, melusari. Bagiku walaupun kehebat, <tuk> tapi menghadapi anak buahku yang gede-gede badannya ini, menian kamu menyerah. Kawin aja sama dia. <tuk> boleh juga tuh. <tuk> boleh juga, aku juga boleh. Kok <tuk> <tuk> Eh, serbu dia! Serah! <todic> jatuh nek, aduh ah, eh gilingan nek, eh, ye mau ke mana ngapain ini banci kali gajah pengkang, eh kita nggak akan menang gilingan, dia itu buah sekali, betulan, dalam rumah itu udah Ika bakar. sekarang kita laksanakan rencana yang kedua, ye rencana apaan? kita lari, hah lari. Uh, bacik kali ngajak lari. Lari. Eh, itu. Heh, lari. Eh, i, i, i, i, i, i, i, i. Kurang aja. Berandang-berandang. Goblok, goblok. Otak lu dicampur formalin mesti gini, goblok banget aduh. Lah. Kamu tahu gak? Itu rumahku. Oh ya, <S Scandinavian> jadi yang nyong kebakar itu rumahnya sampean, yey. Waduh, belakang semendel. Rumahku, wah. jangan nangis. Lah, yang penting sekarang, ha, Eke, yey, harus cari tahu ke mana Denmas Bagus Utara sama Lasmini perginya. Aduh, rumahku, Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Oh, air matanya banyak amat oh, Ini satu lagi ah. Lasmini Guru Aku mohon petunjukmu Seharusnya kau sekarang jauh lebih bijaksana Lasmini Jangan ikuti hawa nafsumu. Kau harus lebih sabar Kau harus meluruskan sesuatu yang bengkok. Tubung bayar harus tahu, kalau aku tidak bisa diperdaya sebagai sesama manusia. Baiklah kalau kau memaksa. Pedang ini adalah pedang malaikat. Hati-hatilah kau memakainya. Setiap kali dicabut, dia harus memakan darah manusia. Terimalah pedang ini. Hati-hati memakainya. sana. apa benar di sini daerah perguruan Gunung Lawu? Yang saya tahu begitu. Lalu, kenapa kau ada di sini? Aku bebas berada di mana saja. Apa kau melihat orang gadis berbaju merah yang datang kemari? Ada. Dia pergi ke arah sana. Terima kasih. <Ges> <Sect> <S arty> Lasmini. Lasmini. Utara, kau bikin kaget saja. Dari mana kau belajar ilmu laris cepat itu? Nanti aku ceritakan. Sekarang kita harus pergi. Ada orang yang mencarimu. Kita tunggu saja.